Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat malam kembali di PTV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari idalah kita Lesti dan Resti Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk terus mendukung dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah para sahabat seluruh manapun kalian radio untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini siapa nih yang sudah nongkrong di depan TV Indosiar menyaksikan kesayangan kita yang tampil di acara dangdut academy 5. Seperti biasa opening atau pembukaan di acara da5 malam ini tentunya bunda lesti penampilannya luar biasa. Berkolaborasi langsung dengan Bunda Rita Sugiyarto Bunda Lesti kualitas suaranya Masya Allah banget ya Tak diragukan lagi untuk suara Bunda Lesti selalu mengelegar Dan pastinya penampilannya Selalu menampilkan Penampilan yang terbaik kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Mas Patih Leslar. Yuk merapat absen dulu nih mana suara Leslar. Yuk yang tentunya belum menyaksikan langsung aja nih merapat ke indosiar karena Bunda Lesti Papa Bilar menyuguhkan kebahagiaan malam hari ini. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Mama spesial, Bunda Lesti dan Baby El. Ini tiup lilin nih di rumahnya Dokter Nana, persahabat ya. Ternyata sebelum ke Indosiar, idola kesengan kita ke tempatnya Dokter Nana dulu nih. Untuk merayakan hari ulang tahun Dokter Nana, aduh masya Allah banget ya, lagi tiup lilin. Gemes banget ya ekspresi Abang Fatih. Perhatikan dia ekspresinya Lucu banget ya. Kita lihat juga. Di kalimat yang dituliskan di uanggan ini dokter Nana, Semoga panjang umur Sehat selalu Amin. Mudah-mudahan ya sehat terus Untuk dokter Nana Dan semoga selalu sayang kepada baby L Kemudian juga bersahabat ya Kita lihat nih momen foto cute Abang L Saat digendong oleh dokter Nana Ekspresinya lucu banget ya Kalau kata dokter Nana sih Ini mah tentunya Nurun dari papapnya ini betul banget persahabat ya, ekspresinya lucu banget nih Masya Allah, sehat terus ya untuk mereka Mudah-mudahan hasil selaturahmi tetap terjaga dengan baik Kita bangga banget ya sama Lesti Sudah dianggap seperti anak sendiri oleh dokter Nana Ini suatu kebahagiaan banget untuk kita semuanya Dan semakin bangga, kita lihat di kabar spesial yang kita dapatkan ini langsung diunggah oleh fanbase It's b Nih ini persahabat ya, salah satu penggemar Leslar. Dan Alhamdulillah, lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara itu diantaranya ada lagu Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti. Wow, ini luar biasa persahabat ya. Bismillah Cinta masuk nominasi Anugerah Industri Music Malaysia. Selain bunda lesi juga ada rosa persahabat ya, yang tentunya masuk nominasi Tioca. Masya Allah makin bangga banget dan kagum kepada idola kesayangan kita. Kita semakin bangga dengan prestasi yang tentunya ditorehkan. Kemudian juga persahabat perhatikan ini kabar yang sangat membahagiakan juga nih. Kali ini datangnya langsung dari Ibu Rosmala Dewi. Ibu Rasmala Dewi ini mengunggah sebuah postingan video lagi membuka sebuah kado nih bersahabat ya Tentunya kadonya adalah sandal Ternyata sandal yang tentunya diunggah itu adalah pemberian dari Bunda Leasti Kata Ibu dewi dari Dede ya Masya Allah Dan langsung didoakan oleh Ibu Mertua ya Mudah-mudahan Dede lesti rezekinya selalu diberikan kelancaran Dan semoga sehat terus Amin ya mudah-mudahan doa baik dari Ibu dewi Untuk sang menantunya mudah-mudahan dikabulkan Amin Dan kita lihat juga di kolom komentar Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Leoni2889 Mengatakan gak salah seorang Rizky Bilar Memperistri Lesti dan begitu pun sebaliknya Masya Allah inilah takdir Allah gak pernah ketukar Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa banget ya Beruntung ya Lesti dan Bilar dipertemukan Dan Alhamdulillah menjadi keluarga yang sangat bahagia Kita pun yang melihatnya pasti ikut bahagia banget ya Dengan idola kesayangan kita ini dan pastinya kita juga masih menunggu cidokan-cidokan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik selanjutnya dari Lesti dan Bilal. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.